Oke, okay Bro. Sekarang kita sudah ada di lokasi jerat, jerat labirintan dan satu sudah ada yang terikat. Ini dia. Duannya, Bro. Kecil. Wow, wow, wow, wow. Kecil, Bro. <tuh> itu dia bro dia sudah kena jerat wow oke okay, bro ini dia hilangnya ini babi hitam dia biasa merusak merusak tanaman-tanaman di kebun para petani-petani hmm. bro karena dia kena jerat. Oke, Bro. Kita lanjut lihat yang jerat yang lain. Karena masih banyak ya yang belum kita lihat. Kita lanjut dulu, Bro. Oke, Bro. Kita sekarang sudah di hutan. Sudah mendekati lokasi jerat yang banyak nih tinggal kami berdua teman satu udah bisa di bawah sana mau masuk dari sini Bro oke lanjut Bro di sini kita bisa juga Bro saya ke sana dia aku bawah sana oke lanjut oke Bro kayaknya ada lagi satu yang kena, bro. Terus hati-hati ya, bro. Wah, lihat, bro. Sana, ini banyak. Ada ah, mati, bro. Udah mati, bro. Udah terlalu lama, triknya mati, dia guys. Ah, lihat bekasnya. udah lama udah tidak kena bro ini sih mati bro oke bro kita lanjut lagi lihat yang lain ini sih jerratnya teman saya oke lanjut bro oke Sekarang saya berada di lokasi kasih jerat kita lihat apakah ada yang nyangkut tidak ada yang kerapan Tentang tidak ada guys Jeratnya sama oke okay. ah Ini jerat saya satu Tapi apa yang rusak Wah bahaya nih Oke okay, lanjut bro mati saya punya juga satu bro ini geraknya satu sana mayat, burakonya juga sudah mayat uh, mayat lagi sudah tewas bapaknya ini tewas ini, ini tarinya guys panjang satu, ada apa Minadam. patah. Oke okay, guys, ini jerat saya. Saksikan terus keseruan video ini bro. Kita lanjut turun keluar, bro. Seperti gerak -gerak bawah, bro. Sepertinya yang gerak-gerak bawah. besar guys, besar. Kita dapat satu. Besar guys. Oke okay guys wow. Besar guys Oke okay bro Kita akan coba tangkap Astoy, ganas. Wah, bahaya nih, Bro. Bahaya. Teman-teman juga udah jauh. Dimas saya sendiri, Bro. Wow. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. dia bro kena dia bro Minta. kena dia guys kita lihat oke okay? kita langsung bunuh saja dia bro kena dia guys Mm. Mati dia guys. Oke. Okay. Kenapa dia bro? Lumayan besar. besar, guys. Uh. Aduh, bro, deg-degan aku. Bro, aduh, cuma sendiri lagi, teman-teman. Jauh, bro. Ah, oke, okay. tapi syukurlah dia udah bisa saya taklukkan bro. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Kita lanjut lagi lihat yang lain, bro. Oke, okay, bro. Ini hasil yang kita dapat hari ini. Ada dua, bro. Itu satu, bro. Dan ini satu. Mati, bro. Oke okay, buat teman-teman yang sudah like subscribe terima kasih banyak mungkin video dari kami sekian sampai di sini saja dulu bro eh? buka aja oke okay, bro ini yang satunya bro. Hai konco. How are you? Oke okay, bro, jangan lupa di-like dan subscribe juga bro. Thank you.